Hai teman-teman, kali ini kita akan mencoba membuat um, piagam penghargaan simple menggunakan Core Draw. Kali ini saya akan menggunakan Core Draw X5 ya. Ini adalah video kedua saya untuk pemula jadi konten kali ini adalah membuat piagam penghargaan menggunakan kode draw untuk pemula baik pertama-tama kita siapkan dulu lembaran kerja ukurannya 4 ya Bake landscape Nah Kali ini saya akan coba membuat piagam penghargaan <tuh> <tuh> <tuh> untuk peserta latihan dasar kepemimpinan pemuda remaja masjid ya pertama-tama kita coba membuat uh, framenya dulu kita bikin kotak seperti ini setelah itu kita coba convert kanan akan muncul dialog seperti ini yaitu convert to curve ya, baik sobat kita coba tarik seperti Oh ya setelah itu kita coba copy ini kita masukin agak ke dalam. Iya. Nah, di sini dia agak berubah ya. Kita coba kasih sama. Ini manual ya. Oke. Setelah itu kita coba kotak juga Seperti ini ya kira-kira seperti itu nah untuk bagian bawah kita coba buat segi empat dulu kita tarik dia ke bawah jangan lupa ketika menerak harus tekan kontrol biar dia enggak ke kiri atau ke kanan, dia lurus ya. Ya, kita lepas di sini aja ya, seperti ini. Nah, untuk pewarnaan, kita coba ini menjadi warna-warna jauh ya, seperti ini. Setelah itu, ini kita coba menjadi hijau tua, ya, seperti ini. Dan yang paling terakhir, kita coba menjadikan dia lebih tua lagi, ya. Kita coba apa satukan dia pergi ke kolom yang tidak ada warna di kanan supaya agar garis-garisnya tadi itu hilang ya. Yang ini kita tulis tekan shift lantas tekan juga pick up ya biar dia naik ke depan atau kita coba pakai arrows order big of peg ya dia paling di bawah atau kita coba dia to back of pack to form of pack biar naik paling di atas nah yang ini ini kita coba paling di atas ya jadinya seperti ini. oke teman-teman semua nah untuk yang di bagian bawah kita coba juga tambahkan seperti ini jaraknya juga ya kalau boleh lurus seperti ini sampai di sini seperti itu kita turun sampai di sini dan kita coba seperti tadi convert kurva batas kita coba kasih milik sedikit ya, untuk pewarnaan ini kita pakai yang ini ya. warna yang ini, hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di tempat yang nggak ada warna biar garis tepinya itu hilang ya. Nah setelah jadi seperti ini kita coba satukan mereka lantas eh, kita coba. kan dia satu atau kontrol G ya biar dia nggak bisa-bisa ya oke okay. nah misalnya dia sudah sampai ke sini kita nggak tahu gimana cara mengembalikan dia biar posisinya bisa di tengah jadi biar seperti ini kita tekan tekan aja eh, gambar tadi tekan tombol P pada keyboard Ya posisi tengah. Nah seperti tadi yang saya katakan bahwa yang akan saya coba adalah membuat piagam penghargaan untuk peserta latihan dasar kepemimpinan pemuda remaja kita Coba ya. Muda pada remaja, masjid, jami, al, ihsan. sini warnanya coba kita pakai warna putih ya kayak seperti ini warnanya bisa kita pakai kita coba pilih ya kita pakai super light ball ya seperti ini ini ya seperti ini nah kira-kira seperti itu ya sobat setelah itu kita coba buat tulisan biagam penghargaan kita coba pakai atlantik telepon 12 saja kita ya, garis bawah yeah. deklarasinya apa atas partisipasinya Tahun 2021 April. Selama Pilihan Tanggal 19 Sampai 21 I won't let go. That one, that one, that The one that you on that. kita coba ke guys bawah ya untuk sini lagi Coba juga di sini, kita pasangkan dua kok Thank you. Sudah seperti ini. Ini hanya contoh untuk pemula. Ya, kira-kira seperti ini tutorial saya membuat piagam penghargaan simple menggunakan CorelDRAW untuk pemula. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat uh, kita semua dan jangan lupa subscribe dan itu. Terima kasih, teman-teman semua.